Ya ini daerah sembulungan di kuburan Gandrung ini ya. Ini banyak teman-temannya ini ya teman. Nah, itu, itu teman-temannya lah itu teman-temannya pada naik ini. nakal-nakal oh, ini kalau dikasih makanan. Itu itu. Nah itu bawa anaknya itu. itu. Itu. Itu. Asik. Perjalanan perjalanan. Yo pai. pai Alas Purwo Di hutan-hutan ini ekstrim, ekstrim, tempat ini ah. oh, gak nah, lakuin, lupa, waduh, ada di tangan nih Eh, de, de, se, se, apa, se. De, apa? eh? Enggak eh? <laughs> <laughs> lah. Hey. Ada lagi guys, eh ini tempat terjal, tempat terjal ini wes angel angel angel, <laughs> angel. Eh, ngepot ngepot, eh, alas, Wih. ini di hutan bambu ini ya saya bandingin metuk apel, banding plastik. bandingnya nah, terjal ini, nih tadi oh, asik. Trim guys, ah guys, tempatnya guys, ini guys, niput niput guys, es, ya pokoknya, bertabu eh. te eh, mancing purboi, <laughs> Joss, medannya yeah. Joss guys, aja nah, lagi, ya yo, ekstrim eh, lagi, pelan pelan guys, yang penting sampai tujuan. Guys, gelak pengen robo banteng telek guys. Iki telek kotorannya lah. Kotoran banteng. ini, ini, bandeng ini. ini, bandeng ini. Hmm. banteng ini. Nek bantenge kok ndirene ketok. Takut guys. Itu pantainya guys. Nah, Sudah kelihatan itu guys. itu pantainya ini, Pantai Sembulungan. Ini guys, wilayah Purwo. Yo, Purwo. <laughs> perjalanan dari Muntar menuju Alas Purwo ini ekstrim ini ada 4 jam ini baik guys spot Jalanan. yang 7 guys ini adalah spot gandrung guys nanti ada kuburan gandrung nanti di sana. pokoknya ada kuburan gandrung lah guys ya beginilah guys Ya, yuk, <laughs> yang lu jalanan Perjalanan menyer, yang menyerukan itu. Jalanya, jalannya tidak ada tunggalnya. Perjalanan yuk kita. pesawat ya Rezo, gak bisa gaaaain ini biasanya naik kuda besi guys yuk hutan-hutan bambu, atuh wuhh, kayak kita sih gila. ganteng kok gitu. aman guys, jalannya sudah agak mendingan ini. Ini yang lewat hanya cuma pemancing anjing aja. <laughs> Bapak Menteri aja belum lewat sini, belum pernah guys. Belum pernah. Petualang-petualang seperti ini yang bisa melewati. Ya kondisinya kalau kalau kalau kalau kering lah guys kayak gini guys entah kalau Kalo musim hujan malah nggak bisa nah. dilewati ini. Wis bayangkan sendirilah oh. koyo opo Soalnya lemahnya menjemek. Menjemek lemah. <laughs> Terus gimik wis guys ini guys. Kalau kono bisa ini nah, Ini habis dibersihin sama teman-teman nih. Sama teman-teman, guys. Eh, teman-teman perjuangan para mancing mania ini. Jadi kalau ada jalan-jalan yang rusak, dibenerin bareng-bareng untuk jalan menuju spot mancingnya. Okay. <shrug> bajan ada meriamnya juga Meriam ada juga ada tapi naik di atas bukit karena meriamnya dan dua Maria dua Maria tapi tujuh <tik> kesel paling das pokoknya intinya gola ono dewi pokoknya ngingine nginguskan taruh sepotong dulu neng nular nufiaza yang neng bah Google mau follow sekarang nah Google tidak tunggalnya, ada tunggalnya. hahaha, <tuk> <tuk> Guys, guys. kita lebateng, ini. Itu ada ayam alas ini di depan ini. Pinteng, nah, Ini ada ayam alas ini. Ini ada ayam alas ini. Nah, ini ayam alas ini. Ini sudah sampai di lokasi ini ya teman-teman. Ini melihat. Teman-teman, ini teman-teman ada di atas. Ini mana? Ini, nah, itu, itu, itu, Tuh, itu, itu, teman-temannya, teman-temannya pada naik di atas. Itu, itu ya, ini daerah Sembulungan di Kuburan Gandrung ini, ya. ini banyak teman-temannya ini ya teman nah, itu itu teman-temannya lah itu teman-temannya pada naik ini wah nakal nakal ini kalau dikasih makanan itu itu itu nah, itu itu bawa anaknya itu itu itu, itu. Nah, ya soalnya di hutan Nah itu nah itu kuburan kandrong itu si lotong itu ayo pada lari semuanya itu si lotongnya itu nah itu ya teman-teman ada di hutan kalau main di kota ya cuma gedung-gedung tinggi kalau di sini banyak sekali itu itu suara beruk itu ya suara beruk itu nyet besar nah, itu pada lari semuanya saya datang ini ya teman-teman ini di kuburan gandrungnya ini ya ini kuburan gandrung daerah sembulungan terus kita jalan ke sana soalnya kita mau mancing ini ya teman-teman di sembulungan muncar banyuwangi oke kita lanjut ke sana